Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru malam hari ini, tentu kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari dalam kesayangan kita persahabatnya yang mana malam ini adalah konser. Takdir cinta Leslar Pak sahabat ya Tentunya pembukaan dari Bilal Langsung membuat para fans terpesona Pak sahabat ya Dengan penampilan tentunya pasangan Pengantin baru ini Masya Allah jogetnya luar biasa <laughs> Di sini kita lihat persahabat sahabat ya Penampilan yang sangat so sweet romantis banget Mudah-mudahan tentunya mereka Menjadi pasangan yang bahagia Dan selalu mendapatkan keberkahan Dan barakah Amin ya robbal Alamin Spesial malam minggu, tentunya kita disuguhkan oleh penampilan yang sangat luar biasa spektakuler dari idola kesenian kita, persahabatnya. Masya Allah, tentunya goyangan pengantin baru mulai aktif kembali. Prosahabat. ya aduh, <inaudible> so sweet banget, prosahabat. ya Apalagi, tentunya Rizky Pilar. Juni dari Gejora, masya Allah luar biasa doakan yang terbaik loh, sahabat ya untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ya Kak Nova juga nonton Indosiar nih, wow, <lacht> baru saja diunggah di igas pribadinya, lagi nobar satu keluarga besar nih masya Allah, dukungan dari keluarga juga sangat luar biasa doakan yang terbaik juga untuk idola kita lesti dan bila masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya mudah-mudahan ada, ada kabar bahagia dan judulkan vitamin manja yang kita dapatkan malam hari ini ini dulu informasi di malam ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, Bang jawaban terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh